SD Teman Fati telah berdiri sejak tahun 2008. Kami menyadari bahwa pendidikan yang baik, bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, terutama pendidikan Al-Qur'an. SD Teman Fati memiliki target 10 juz selama enam tahun anak-anak sekolah di sini dengan rincian Kelas 1 satu, satu jus; kelas dua, satu jus; kelas tiga, dua jus; kelas empat, dua jus; kelas lima, dua jus; dan kelas 6 dua jus. Hingga totalnya mencapai 10 jus. Namun demikian, kami SD Timah Fati, kurang lebih selama lima tahun ini, kami menumpang di sebuah masjid, dimana kelas-kelas kami masih disekat-sekat dengan triplek, satu kelas dengan kelas yang lain, jika sama-sama mengajar, itu saling beradu suara. Sehingga, dia berisik. Gitu. Ada yang lagi ngampalin Quran, ada yang lagi belajar matematik luar biasa, sungguh ramaian yang tidak nyaman sekali. Lagi anak-anak SD tema Fatih, kami mengucapkan khair kasir terima kasih yang tertinggal kepada para wakif, para donatur yang telah menyisihkan hartanya untuk berlangsungnya pendidikan di SD tema Fatih.